Okay. Maaf ya. aja. Yeah. Sudah. Oke. Oh, baik ya. Ibu dan Bapak, kita mulai ya mohon uh, di-mute semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Ibu syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita bisa melaksanakan webinar yang kedua uh, terkait dengan pembuatan modul P5. Ini merupakan kedua, ya Pak Yusuf. Hari ini yang kedua, betul-betul. Untuk betul. Ya. Ya. Hari ini Pak, hari oleh Pak Kasih karena Pak Kasih ada kegiatan hmm. lain di luar, nah, tapi dengan tidak mengulangi makna kita pada kegiatan ini dalam. Oh, luar. dilihat layarnya gede, hmm. ya? Silahkan di- lihat dulu, Bu, supaya kita semua konsen. Oke ya, baik Ibu dan Bapak. Untuk kegiatan hari ini, kita mulai nanti uh, pembuatan modul P5 yang pertama akan diberikan oleh saya dan Pak Yusef. Nanti yang pertama sehari ini adalah Pak Yusef, kita bergantian berdua karena memang hanya ada berdua di, di grup kita ini. Uh, saya bacakan CV dari Pak Yusef, uh, nama... Yusep Gunawan SPD MPD nah, beliau lahir di Bogor pada tahun 87 masih sangat muda ya Ibu dan Bapak 87 ini adik saya berat Pak Yusep Kemudian laki-laki alamat di Jalan Kiai Haji Rafael Kampung Nagrak RT 02 RW 03 Desa Nagrak Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor Kemudian pekerjaan sebagai pelaksana kurikulum dan kelembagaan SD jabatannya fungsional tertentu pengembangan teknologi pembelajaran Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor. Jadi kalau ada yang mau ketemu Pak Yusuf di hari kerja ada di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ya Ibu dan Bapak di ruang kasih kurikulum. Kemudian nomor handphone sudah tahu semua ya. Kemudian alamat email dan kantor di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tadi. Kemudian pengalaman kerja, beliau pernah menjadi guru SD tahun sampai dari 2011 sampai 2019. Kemudian 2015 sampai sekarang itu uh, sebagai tutor di UT, Salut Bogor. Kemudian juga dosen dari STIT, IGPN. Kemudian 2019 sampai dengan sekarang menjadi pelaksana kurikulum dan kelembagaan SD. Tahun 2021 uh, beliau menjadi pelatih ahli atau yang sekarang disebut dengan fasilitator uh, sekolah penggerak, sekolah penggeraknya. Kemudian tahun 2021 juga sampai sekarang pendamping program organisasi penggerak recommended public tech dan juga menjadi implementasi kurikulum merdeka di direktorat SD. Nah itu... Uh, Kurikulum dari Pak Yusuf yang akan yang saat ini akan menjadi narasumber pada kegiatan uh, punya, maaf, kegiatan pembuatan modul P5. Sebelum kita mulai kepada materi inti, mari bersama-sama kita membacakan Basmalah sebagai pembuka. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Alhamdulillah, Ibu dan Bapak kita bisa berjumpa kembali. Mudah-mudahan ini bukan yang kedua dan terakhir ya Pak Yusuf. Dan mudah-mudahan ini ada lagi kegiatan-kegiatan yang lainnya. Saya yakin dengan penyamaan persepsi dan uh, akan lebih lebih paham lagi bagaimana tentang implementasi dari kurikulum merdeka, baik intrakurikuler maupun pramuka. Baik untuk memanfaatkan waktu, uh, saya silakan kepada Pak Yusuf untuk memberikan materi uh, dan yang lain mohon untuk di mute. Silakan Pak Yusuf. Oke okay, baik Terima kasih Bu aja Alhamdulillah Makasih Bunda Nur Komariah teman saya selalu sahabat saya selalu ibu saya nih, kayaknya <laughs> baik apa kabar semuanya teman-teman semuanya apa kabar Alhamdulillah. semuanya Alhamdulillah. Alhamdulillah luar biasa ya Oke okay. ini, ini seperti apa yang disampaikan oleh uh, Bunda saya Bunda Komariah ini adalah uh, Webinar yang kedua ya di tahun 2023 Nah, sesuai dengan materi kita pada acara ya, tapi, tapi, webinar ya. pada hari ini di Jum'at ini adalah eh, kaitan dengan modul proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Oke, okay. dan saya yakin teman-teman semua Semangat ya Bapak-Ibu ya Oke, oke Bapak-Ibu mohon ya di dulu ya Dianudah dulu ya, terus supaya nanti untuk kegiatan pada siang ini bisa berjalan dengan lancar ya. Nah, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu, ketika memang Bapak Ibu ingin lebih serius lagi, ingin lebih memahami kaitan dengan kurikulum merdeka, baik itu dari inta kurikulernya, baik itu modul ajarnya, atau mungkin dari modul proyeknya atau p 5 pelimanya. Mangga silakan atau mungkin Bapak Ibu ingin lebih dalam lagi mempelajari kaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi atau ingin mempelajari kaitan dengan uh, apa tuh PBD ya rencana berbasis data atau mungkin ingin uh, mendalami lagi kaitan dengan hal-hal yang lain nanti kami akan mendampingi gitu ya kalau seandainya Bapak Ibu ingin lebih detail lagi silakan hubungi kontak saya atau Bu Nukomaria ya. Pak saya ingin lebih uh, lebih ingin mendalami lagi nih kaitan dengan kurikulum merdeka, ma'ngga silahkan. Nanti kita akan adakan pelatihan, mungkin bisa saja seminggu tiga kali dengan durasi dua jam. Nanti waktu kita sesuaikan sama-sama. Nah, tapi kalau untuk kegiatan yang seperti ini, kita adakan Insya Allah sebulan eh, satu minggu sekali ya di hari Jumat, karena hari Jumat itu kan hari yang berkah, eh, hari eh, di mana kita bisa berbagi dengan teman-teman yang lain gitu ya, dan jika memang saya masih bertugas di Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor mungkin akan tetap berlangsung seperti itu ya. Baik. Oke, saya akan langsung share ya Bapak Ibu masih semangat ya. Kayaknya seru-seru nih Bun-bun lihat dari SD-nya semua satu layar semua bareng-bareng gitu ya dari SDN apa nih? Oke, ini Pandan Sari satu nih. Pandan Pakai proyektor sepertinya Pak Yusef. Satu nih kayak nobar yang oke. No yang kreatif ini luar biasa, gitu ya. Oke, baik, saya akan coba uh, share screen, ya, Bapak Ibu. Ya, Oke, ya, ya, Kita uh, cari dulu Mana ya, ya, ya, ya, yang akan Hmm, ini ada saya nih green suit ya kemarin diajarin kan biasanya gini ya <tuh. tuh>, ya <tuh>, Bapak Ibu, ya. sudah terlihat ya? Jelas ya? Oke okay. sudah. sudah terlihat jelas? Sudah ya? Sudah, okay. sudah Pak Sudah dengan suara saya? Sudah dengan. Oke Saya mohon komitmen kesempatan sama-sama dengan Bapak Ibu semua Tolong ketika uh, saya presentasi Uh, beliau juga nanti bu kemarin akan presentasi tolong suaranya diambil dulu nanti bapak ibu ada waktu untuk berbicara ya kita sama-sama uh, saling uh, apa namanya ya memahami lah peran perannya masing-masing gitu ya oke okay. saya akan langsung uh, menyampaikan kaitan dengan penyusunan modul proyek penguatan profil pelajar pancasila oke okay. bapak ibu harus selalu semangat walaupun memang pada hari cuaca, saya rasa ini cuacanya agak mendung Tapi Bapak Ibu tetap harus semangat ya Walaupun cuacanya di luar sana mendung gitu ya Karena yang namanya uh, pem, apa pendidikan Kalau seandainya kita sebagai pelaku pendidikannya tidak semangat Maka ya akan seperti apa gitu ya uh, Pendidikan yang ada di sekolah kita gitu Nah baik Bapak Ibu saya akan uh, langsung nah ini ini profil saya ya yang tadi sampaikan oleh Bunda Komaria Bapak Ibu ini sebenarnya sudah saya tayangkan juga nih sebenarnya ya tapi oke lah saya tayangkan kembali saya uh, menginginkan Bapak Ibu untuk gabung sekali lagi saya ingin menginginkan Bapak Ibu untuk gabung kenapa saya grupnya pindahkan ke Telegram karena kalau seandainya grupnya ada di dalam WhatsApp itu kan terbatas gitu jadi saya Mewanti-wanti untuk membuat grup yang ada di dalam Telegram supaya nanti pesertanya uh, tidak uh, ada batasan ketika Bapak Ibu semua ingin masuk ke dalam grup Telegram tersebut. Begitu. Nah, ini profil profil saya ya tadi sudah sampaikan uh, oleh Bunda Komaria. Nah, ini akun Instagram saya Bapak Ibu ya. Silahkan Bapak Ibu follow akun Instagram saya sekarang promosi ya. Ya, itu ada Yusef Gunawan. Bapak Ibu tinggal klik saja jika Bapak Ibu memiliki Instagram atau IG. Uh, itu akan muncul IG saya, terus juga Facebook saya juga atas nama yang sama. Dan kegiatan ini pun akan direkam ketika Bapak Ibu ingin mengulang kembali ini uh, kaitan dengan webinar yang dilaksanakan pada hari ini. Bapak Ibu juga bisa mengulang kembali ini supaya Bapak Ibu lebih jelas lagi. gitu. -gitu. Nah, oke okay, itu uh, sekilas terkait tentang uh, sosial media saya karena Bapak Ibu saya berharap Bapak Ibu juga ketika memiliki sosial media tolong yang di follow itu adalah akun-akun yang memang sesuai dengan topoksi kita sebagai seorang pendidik gitu ya Bapak Ibu ya tidak memfollow akun-akun yang memang nama-nama akun artis lah atau artis yang memang apa ya di bisa kita nilai artis tersebut itu ya artis yang tidak membawa manfaat lah, gitu ya, tidak sesuai dengan toposi kita sebagai seorang pendidik gitu, nah oke okay. lalu selanjutnya, Bapak Ibu oke, okay. halo mohon, tadi kita kan sudah ada kesepakatan ya kita sudah ada kesepakatan kita sudah ada kesepakatan Bapak Ibu tolong di unmute suaranya, oke okay? semangat ya Oke, okay. tolong di-unmute di ya, di-unmute uh, suaranya supaya nanti uh, Bapak Ibu bisa uh, mendengar. Oke, okay. ini hilang ya PowerPoint-nya ya? Okay. Hilang Pak. Sudah. Aduh ini gimana ya, sebentar Pak Ibu. Ini seharusnya bisa nih. Sebentar, ini gangguan ya, nggak apa-apa ya, saya coba ulang kembali, ya, apa -apa. ini ada yang ada yang share nggak sih, share screen? Nggak ada ya, Bapak Ibu? Tidak ada? Oke, sebentar, ini kenapa tercopot nih? Jadi ya dia nggak apa-apa. Oke, okay. baik bapak ibu. Nah, ini bapak ibu sudah lihat ya. Ini sudah saya share, bapak ibu. Ini ada kita ice breaking dulu nih supaya kita membangun keakraban kita sama-sama yang ada dalam room ini. Bapak ibu bisa lihat di situ ada sebuah gambar. Ya, bapak ibu tinggal tulis aja di chat ya di meeting chat tidak. Harus membuka mikrofonnya. Nah, Bapak Ibu diminta untuk menemukan enam kata bahasa Inggris, nih, Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu silahkan. Ketika Bapak Ibu sudah menemukan kata bahasa Inggris tersebut, kira-kira kata apa sih yang ada di dalam gambar tersebut? Ya, dibuka atau bukan dibuka? Ya, tapi diketik di yet-nya. Halo, Terdengar? Silahkan Bapak-Ibu, kira-kira apa nih uh, yang ada di dalam, uh, ya ada reading, ada text, oke. Okay. Uh, oke, okay. ada or, oke, okay. cat, picture, dog, reading, mom, dad. Ini katanya nih Bapak-Ibu ya, uh, kata dalam bahasa Inggris nih ya Bapak-Ibu bisa lihat. si oke, okay. story, apa lagi tuh? Apa, silakan Oke. Okay. Ini sudah banyak nih teman-teman, Bu Ratna, Bu Mumun, Story, muklis Dog, Magazine, newspaper, Cat, Catbook. Oke, okay. ini kayaknya teman-teman udah luar biasa nih, udah luar Oke, okay. ini kita lihat ya. Kita lihat apa sih sebenarnya yang ada di dalam kata-kata uh, dalam gambar tersebut. Nah, ini Bapak-Ibu ada reads, ada books, ada story, ada word, ada text, dan novel. Well, Oke, okay. ada yang jawab semua benar nih? <laughs> Oke, okay, baik. Nah, baik. Yang kedua nih Bapak-Ibu, kita ice dulu sebentar ya. Nah, coba Bapak-Ibu temukan 6 uh, kata Bahasa Inggris dalam gambar tersebut nih. Silakan. Kira-kira ada berapa kata sih dalam gambar tersebut? Ayo. Silahkan Bapak-Ibu. Apa saja nih gambarnya? Oke, okay. silahkan. Apa nih? Diketik ya di meeting chatnya. Saya ingin lihat nih bapak ibu, apakah -apa? masih fokus Apa gak nih? Apa -apa? Nah, silahkan. Ada report. Oke. Apalagi nih? Wow. Wow. Victor Books, ini kayaknya belum belum jalan ya ininya ya. Saya udah slide yang kayaknya ini, ini ini. Nah ini, baik. Nah ini Bu. Oke. Okay. Apa nih? Sopa, Si. Ini lihat Bapak Ibu. No. Snow. Snow, oke. Okay. Lalu lampu. Nah, kayaknya udah pinter nih, keren-keren, kayak keren. baik. Kira-kira. Nah, saya ingin tahu nih, ada berapa kata nih dalam gambar ini? Silakan. Oke, keren-keren dah. Ini di sini ada enam, sama ya Bapak Ibu, ada C, ada Snow, ada Tel, ada Cat, Man, Cool. Nah, oke. Baik, nah kita lanjut ke sini. Nah Bapak Ibu, dilihat di sini ada berapa wajah harimau? Nah, kira-kira ada berapa wajah nih? Silahkan Bapak Ibu hitung. Nah, ada berapa wajah ya? Tiga, oke ada lima, ada empat, enam. Ini belum tepat nih, Beratna empat. Muneh ini lima, delapan. Oke, ada tujuh, enam, sembilan. Ayo, silakan berapa nih hitung. Dicek, dicek, kira-kira ada berapa nih ya wajah harimau yang ada di dalam gambar tersebut. Oke, okay. <laughs> baik. Ini keren-keren nih. Oke, okay. 8, 6, 9. Oke, okay. baik. Kita lihat. nih saya lihat belum ada yang tepat nih. Sebenarnya ada berapa ya? nah kita lihat bapak ibu nah oke okay. bapak ibu kita hitung ada berapa ya di sini nah lihat bapak ibu satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan sepuluh ada 16 wajah harimau nah ini baru baru ini ya baru 16, belas oke okay. baik nah baik nah kita akan mulai ya bapak ibu nah ini seperti apa yang saya sampaikan di minggu lalu, bahwasanya kaitan dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak-Ibu, itu acuannya ada di dalam BSKP nomor 009. Ya. Nah, ini yang memang menjadi acuan bagi Bapak-Ibu ketika mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Gitu ya, Nah, Bapak-Ibu... Uh, maka ini silahkan di print out ya Nah oke okay. tahapan yang pertama yang akan kita lakukan ya uh, Mendesain p yaitu adalah merancang alokasi waktu dan dimensi profil pelajar Pancasila Ya Bapak Ibu ya seperti apa yang saya sampaikan, kita mengulas kembali Bapak Ibu. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin lebih serius lagi mendalami kaitan bagaimana merancang alokasi waktu JP uh, untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila, silahkan gitu ya hubungi saya atau Bu kemarinnya. Kami akan siap membantu melayani Bapak Ibu agar di sekolah Bapak Ibu itu dalam merancang alokasi waktu sesuai dengan uh, alokasi waktu yang sudah ditetapkan dan tentunya. Oh, bukan hanya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam eh, kurikulum merdeka, tapi dalam sisi implementasinya juga sesuai dengan acuannya, begitu ya. Jadi tidak eh, terlalu cepat atau mungkin terlalu lama dalam menyelesaikan proyek penguatan profil pelajar pancasila. Bapak Ibu selesai masih terdengar nggak? Ya? Coba Bapak Ibu kalau saya masih mendengar suara saya, tolong dong coba diklik ikon OK-nya okay nih. Silakan. Oke. Okay. Silakan. Kedengar tidak Bapak Ibu suara saya? Oke. Okay. Jelas? Jelas Pak. Okay. Gila, jelas, jelas ya. Jadi ketika ini alhamdulillah. Xin. Oke. Mungkin suaranya Bapak. Mungkin jelas. Kalau kasih waktu nih, kasih waktunya harus baik mungkin ya, jangan sampai terlalu panjang atau terlalu cepat gitu ya. Nah, yang kedua, ada kita akan memilih dimensinya Bapak Ibu. Dimensi kan Bapak-Ibu juga sudah kakabar, saya tidak akan membahas lebih detail lagi gitu ya. Uh, dimensi profil pelajar Pancasila yang kemarin kita sudah bahas ada enam dimensi, itulah yang akan kita pilih untuk uh, uh, implementasi atau action ketika kita mau me mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan seperti apa yang saya sampaikan di awal, uh, di minggu lalu bahwasanya dimensi tidak harus semuanya kita muat ke dalam modul project kita tapi kita hanya memilih dua atau tiga dimensi saja, ya. Nah, kita rancang tuh bapak ibu, kira-kira dimensi mana yang akan kita ambil untuk kegiatan project yang akan kita lakukan di sekolah kita masing-masing. Nah, itu yang harus kita lakukan nih di tahap pertama, bapak ibu. Ini ya. ini yang pertama adalah alokasi waktu, yang kedua adalah dimensi apa yang akan kita eksekusi dalam kegiatan project. Mau itu di project di semester 1 maupun di project semester kedua Oke, okay. Bapak Ibu Tadi kita sudah komitmen ya Untuk tidak bersuara terlebih dahulu ya Oke, okay. baik Menang nasi padang senang. Menang Dekat nasi padang Ibu, Bapak, tolong suaranya di ya. Oke. Okay. Nah, tahap mendesain P5 yang kedua itu membentuk tim fasilitasi project Bapak-Ibu. Nah, ini saya berharap kepada Bapak-Ibu, apalagi Bapak-Ibu sebagai seorang kepala sekolah, sebagai seorang leader, ya. Bapak-Ibu harus bisa membentuk tim fasilitator project. Nah, jadi langsungan project itu terlaksana dengan baik atau tidak, bagaimana Satuan Pendidikan itu mendesainnya, membentuk tim fasilitasi proyeknya, ya berjalan atau tidak. Kadang Satuan Pendidikan ini melaksanakan proyek ya udah melaksanakan proyek, tapi tidak ada tuh pembentukan tim fasilitasi fasilitas proyek gitu. Jadi Bapak Ibu sebelum action ya harus membentuk tim dulu nih, ya membentuk tim dulu siapa ketuanya, penanggung jawabnya siapa, ya dan lain sebagainya. Ini harus jelas dulu Bapak-Ibu, tidak langsung ketika kita melaksanakan kurikulum merdeka dan mengimplementasikan P5, langsung kita action dalam P5 tapi tidak ada tuh rancangan tim fasilitasi proyeknya. Ya. Karena tim fasilitasi proyek itu juga bertanggung jawab tuh salah satunya adalah membuat modul proyek Bapak-Ibu, karena ini adalah suatu program yang dilaksanakan secara berkolaborasi bersama-sama maka dalam um, pembentukan tim ya sama-sama nih tim juga punya tanggung jawabnya masing-masing gitu maka dari itu kita perlu yang namanya membentuk tim fasilitasi project Bapak Ibu ya sekali lagi saya sampaikan karena kenapa saya tekankan uh, Bapak Ibu untuk membentuk tim fasilitasi project ya karena saya melihat di satuan pendidikan, ketika mengimplementasikan uh, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, uh, itu langsung action saja. Itu langsung action saja tanpa ada membentuk tim pasti di pas proyeknya gitu ya. Jadi, harapan saya ke depan, Bapak Ibu juga di semester 2 akan lebih baik nih. Nah, nanti, kalau Bapak Ibu ikut. Kami dalam hal uh, lebih khusus lagi nih, kaitan dengan pembentukan tim atau mungkin dalam P5, ya kita akan jelaskan. ya Alurnya seperti apa sih kita membentuk tim pas di project? Tanggung jawabnya apa nih? Kepala sekolah, gitu ya. Atau uh, guru di satwa. Nah, oke. Okay, jadi, Bapak ibu, saya berharap bapak ibu juga bisa membentuk tim fasilitas project dan baik. Ya, tentunya bapak ibu ketika membentuk itu kan harus sesuai, harus sesuai dengan kemampuan eh, bapak ibu guru. Misalnya, ya, harus melihat kompetensi bapak ibu guru juga. Ya, eh, ini yang harus kita lihat gitu ketika kita membentuk timnya. Ya, karena eh, tim itu intinya, ketika kita membuat tim, pasti kepala sekolah akan tahu kompetensi guru a guru b guru c guru d ya pasti Bapak Ibu tahu gitu ya dan saya berharap Bapak Ibu ketika menunjuk ya Bapak Ibu guru di sekolah itu memang benar sesuai dengan kompetensinya gitu jangan sampai kita menunjuk kepada uh, guru gitu kan yang belum memahami uh, apa yang kita berikan amanah gitu ya intinya seperti itu ya tapi walaupun memang Bapak Ibu memberikan uh, arahan memberikan eh, apa namanya tanggung jawab kepada eh, ibu bapak guru di sekolah misalnya. Nah, tapi tetap bapak ibu harus dampingi, gitu ya, harus dampingi. Tentunya jangan sampai kita melaksanakan proyek tanpa kita ada yang namanya pelatihan, gitu ya. Nah, supaya bapak ibu semuanya paham di sekolah, maka kita perlu yang namanya pelatihan. Training itu perlu bapak ibu. Tidak, saya kalau saya pribadi ya, EMM perlu semua sekolah pasti eh, sudah login gitu kan di PM. Nah, apakah dengan PM itu cukup bagi Bapak Ibu? Kalau seandainya Bapak Ibu misalnya eh, membuka perencanaan berbasis data gitu kan, PBD gitu ya. Terus juga Bapak Ibu unduh tuh yang namanya rekomendasi. Nah, di unduhan tersebut misalnya Bapak Ibu eh, eh, diminta untuk melaksanakan in-house training. Nah, itu Bapak... Karena paling penting itu di sekolah itu adalah SDM-nya. Prioritaskan. Karena kalau SDM-nya unggul, ya, SDM-nya uh, paham dengan implementasi kurikulum Merdeka, khususnya untuk proyek, saya yakin uh, pelaksanaan proyeknya akan berjalan dengan maksimal. Gitu Bapak-Ibu ya. Nah, baik kita lanjut Bapak-Ibu ya. Nah, oke. Okay nanti kita ada sisi tanya jawab ya setelah ini bapak ibu ya oke nah lalu yang kedua ini adalah kaitan dengan identifikasi tingkat kesiapan nih bapak ibu ya nah itu kita juga harus melihat kesiapan sekolah ya jangan sampai nanti kita salah pilih gitu ya seperti halnya gini ketika uh, pendaftaran IKM 2023 misalnya Bapak-Ibu kan diberikan pilihan untuk mandiri belajar, mandiri berubah, maupun mandiri berbagi, gitu ya. Nah, jangan sampai salah persepsi atau salah konsep bahasanya, oh saya ingin memilih IKM berbagi, gitu kan. Padahal, IKM berbagi itu kan harus kita lihat juga kondisi sekolah kita. ya. Apakah sekolah kita itu dari sisi... SDM-nya sudah mendukung, itu kan sarpasnya sudah mendukung. Nah, kesiapan sekolah apakah sudah oke? Okay? Nah, ini identifikasi dulu nih sebelum kita memilih. Nah, sebetulnya kita sambungkan nih dengan proyek Pak Ibu. Ketika kita mau melaksanakan proyek, maka kita juga harus melihat tingkat kesiapan sekolah kita seperti apa nih. Ya, harus melakukan itu, Bapak Ibu. Ya Karena kan tadi ini project ini adalah kolaborasi ya. Bagaimana dengan gurunya, bagaimana dengan sarpasnya Bagaimana dengan siswanya, bagaimana dengan orang tuanya Nah ini perlu ada identifikasi tingkat kesiapan yang akan kita lakukan Ketika kita uh, mau mengimplementasikan project penguatan profil pelajar Pancasila Ya. Gitu. Jadi tidak langsung aja udah gitu kan tanpa ada identifikasi Bapak Ibu langsung action untuk P5. Nggak begitu juga Bapak Ibu. Ketika kita ingin merancang perencanaan proyek gitu dengan baik, maka kita harus melakukan tahap demi tahap dulu nih.nya ada kita melakukan identifikasi Ingkat kesiapan sekolah kita Dan lain sebagainya Nah oke okay. Baik Bapak Ibu kita lanjut ya Nah Lalu selanjutnya Halo Bapak Ibu semuanya Ini kayaknya udah mulai ngantuk tapi enggak Kayaknya tetap semangat ya Oke okay, baik nah, Alhamdulillah ini keren-keren nih ya, Ibu Bapak yang luar biasa nih, keren-keren Nah Nah, di sini kita Tema nih Bapak Ibu nah, tema. tema itu kan Bapak Ibu sudah uh, Kita bahas ya Di pertemuan yang Lalu atau di Ya kan Kewirausahaan Kehidupan kelanjutan Dan lain sebagainya ya. Jadi Bapak Ibu Ya harus semangat nih, ya, harus semangat, harus semangat nih, ya harus semangat. Jadi Bapak Ibu gini ya, uh, ketika memilih tema itu jangan sampai kita langsung sesuai dengan apa yang kita mau, nggak begitu juga kan? Ya memilih tema ya tadi hasil dari identifikasi kesiapan sekolah. Kira-kira sekolah itu siapnya temanya apa nih? Gitu ya. Nah apakah sekolah kita di semester 1 ingin memilih tema kearifan lokal kah? Apakah kewirausahaan atau gaya hidup berkelanjutan? Nah, itu kan dihasilkan dari bagaimana satuan pendidikan itu melakukan identifikasi. Ya. Tema yang akan diusung oleh Bapak Ibu di sekolah apa nih? Ya. Jadi tidak apa ya uh, tidak langsung. Oh saya pokoknya di tahun ajaran 2022-2023 saya ingin memilih dua tema ya. Tema di semester satu adalah tema kearifan lokal. Tema di semester dua adalah kewirausahaan Sebenarnya sih tidak masalah. Tapi kalau seandainya saya tidak langsung bapak ibu. Mengambil tema tanpa ada dasar Ya Nah akan lebih eh, Bagus Akan lebih baik ketika kita Memilih tema itu dihasilkan dari Identifikasi yang kita lakukan Ya Kira-kira temanya apa nih akan kita angkat Di semen satu dan di sebelah kedua Harus ada dasarnya gitu Jadi apalagi atas dasar Ikut-ikutan gak gitu juga kan Bapak Ibu ya Jadi tema itu Apa ketika kita ingin mengusung tema di semester 1 atau di semester 2. Ya. Nah, karena kan untuk jenjang SD dua tema yang berbeda. Ya. Nah, ini yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, bahkan mungkin di semester satu nih Bapak Ibu sudah mengimplementasikan proyek penguatan profil pelajar Pancasila nih. Kira-kira dari Project yang sudah dilaksanakan di semester satu itu, apakah eh, berjalan dengan maksimal? Gitu kan? Nah, ini kenapa tergantikan ya? Sebentar, ini kenapa hilang? Ada yang share screen Pak Yusef? Hmm, Oke, okay. nah baik. Jadi tema itu bapak ibu ya tidak langsung bapak ibu memilih, tapi bapak ibu harus ada acuannya dari hasil identifikasi di sekolah kita masing-masing, gitu ya. Nah ini peran kepala sekolah yang tepat dengan satuan pendidikan kita itu apa nih kira-kira? Ya, itu bapak ibu ini adalah pilihan tema, gitu. Lalu selanjutnya Bapak Ibu kaitan dengan tahapan uh, ini merancang modul project. Nah, kita akan merancang modul project, tapi sebelumnya tidak ada ya, yang namanya penentuan. Nah, Oke, okay. pendengar selesai ya Bapak Ibu ya. Oke, okay, baik. Nah, topik nih Bapak Ibu. Ya, jadi gini Bapak Ibu. Ketika kita menentukan topik, ya sama ya Bapak Ibu. Itu juga didasarkan hasil dari asesmen. Asesmen mungkin Bapak Ibu sering mendengar yang namanya asesmen diagnostik atau asesmen awal pembelajaran. Nah. Jadi, ketika kita memilih atau menentukan topik Hasil dari kesiapan anak dan juga hasil dari asmen yang kita lakukan Kira-kira topiknya apa nih yang tepat, sesuai dengan kondisi sekolah kita Baik itu di fase A, di fase B, maupun di fase C Nah jadi topik itu juga saya berharap Bapak Ibu ketika kita mau menentukan topik Bapak Ibu coba buat topik yang menarik ya Yang menarik yang seperti apa nih gitu ya Nah jadi eh, tidak menonton topik yang kita buat Jadi Bapak Ibu silahkan tentukan topiknya yang menarik Dan disesuaikan dengan hasil dari asmen yang kita lakukan Berikut juga tingkat kesiapannya. Bapak-Ibu Saya berharap Bapak-Ibu... ...lebih dahulu melakukan asesmen, tapi kita langsung menentukan topik. Oh, saya punya contoh nih modul project yang ada di PMM, ada yang di-share. Saya langsung memilih topik itu ya, seperti itu juga, tapi Bapak Ibu didasarkan atas identifikasi dan atas asesmen yang kita lakukan itu adalah untuk penentuan topiknya. Ya. Jadi itu Bapak Ibu, nah, apa di semester yang lalu kita menentukan tidakkah uh, hasil dari identifikasi atau hasil dari asesmen atau tidak nih, gitu Bapak Ibu? Ketika memang di semester satu, oh saya belum nih, belum didasarkan hasil dari Identifikasi maupun asesmen, maka untuk bisa Bapak Ibu lebih menyesuaikan kembali. Walaupun memang, misalnya, saya sudah menentukan tema, nih, ya, uh, topiknya, tapi belum. Tidak apa-apa, Bapak Ibu, sesuaikan topiknya. Kira-kira, anak itu lebih uh, tertarik apa, nih, untuk dijadikan topiknya, gitu nah ini yang harus kita lakukan bapak ibu supaya apa ketika kita menentukan topiknya sesuai dengan kondisi sekolah kita kondisi anak kita maka kegiatan Projectnya naik gitu jadi diharapkan ketika bapak ibu menentukan topik ya tadi dibasarkan dari hasil identifikasi peserta didik satuan pendidikan dan juga asesmen yang kita lakukan gitu ya bapak ibu nah lalu selanjutnya Bapak-Ibu ini adalah salah satu pelatihan yang akan nanti Insyaallah Allah Februari kita akan, akan launching nih Bapak-Ibu sama Bu Rukwari ya. Silahkan bapak Pak saya ingin ikut pelatihannya. Nanti kita akan, bukan hanya sekedar teori saja Bapak-Ibu, tapi kita juga akan memberikan LK, uh, karena kalau ketika kita sudah mengeksekusi LK tersebut, Bapak-Ibu pasti akan lebih paham. Ya Kalau, uh, kalau teori mungkin Bapak-Ibu belum terlalu paham. ya. Tapi kalau seandainya Bapak-Ibu, kita berikan penjelasan lebih detail, kita berikan LK, Bapak-Ibu pasti akan lebih paham. gitu ya. Dan kita juga akan membatasi peserta, nih tidak terlalu banyak, karena nanti uh, di bulan Februari tersebut, saya dan Bu Nurkomaria uh, akan melihat bagaimana Bapak-Ibu uh, mem mempresentasikan dari apa yang Bapak Ibu kerjakan ketika kita sudah memberikan secara teori yang detail dan juga LK-nya. Nah, apa yang harus diperbaiki nanti kita akan perbaiki Bapak Ibu. Ya, oke. Jadi harapannya seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, oke. Lalu selanjutnya. Bapak, oke. Nah, contoh misalnya di sini adalah eh, tema rekayasa dan berteknologi ini Bapak Ibu. Ya. Ini untuk jenjang sekolah dasar juga tidak masalah ya dengan tema berekayasa dan teknologi ya ya. Nah ini adalah temanya nih yang diusung ya karena memang e, mungkin di satuan pendidikan tersebut gitu ya sekolahnya e, letaknya strategis dengan jalan raya gitu ya sehingga mengangkat tema rekayasa dan berteknologi ya dan lain sebagainya itu bisa saja itu kan menjadi dasar acuan terpenting tema itu bapak ibu didasarkan dari apa yang uh, ada di sekolah kita ya dari hasil identifikasi yang kita lakukan. Nah Pak Yusuf, lalu selanjutnya ini tidak share screen ya. ya. Pak Yusuf, halo ini share screennya hilang ya, bu. Tidak oh. bisa Coba-coba Saya... Ini sudah di hilang Bapak Ibu terlihat ini... tidak? Ya. Tidak apa? Tidak ada. Tidak ada tidak, apa ya. tidak ada tidak ada tidak ada. Tidak, ada. Tidak. tidak ada Oke, ini sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Pak belum apa? pak oh, belum Udah Udah ada ada apa ada sudah ada ya belum pak belum belum belum, belum. kali belum. saya ayah ya. belum ada kali saya belum apa mungkin hmm. sinyal ya tapi di sini sinyal bagus belum ada pak belum ada belum ada tapi bisa oke mungkin sinyal mungkin sinyal saya coba ini dulu sebentar di saya ada pak, pak. di sini ada pak saya... ada di saya ada bagus bagus oke okay. ada ya ada yang ada ada yang belum nih oke okay, nggak apa apa nah oke okay. coba coba ganti deh ganti supaya sinyalnya lebih lebih bagus lagi uh, Oke, saya mohon uh, Bapak-Ibu, ketika Bapak-Ibu sudah ada nih uh, port nya coba uh, jempolnya Bapak-Ibu ya. Sudah terlihat belum nih tayangannya? Oke, saya coba pakai ini di hotspot ya, tidak menggunakan. Uh, Bapak-Ibu belum, belum pak, belum ada, belum, belum ada, belum, sudah, sudah terlihat apa ibu? belum, belum, belum. ada, belum pak, nah. belum, ada jempolnya nih, ini <laughs> <laughs> <sukur> <sukur> <sukur> ya, belum. ya, Udah terlihat ya, pak ibu ya, belum ada, dan, so. nah, belum pak, okay. belum. Hai, uh. hai, sudah hai, hai, hai, hai, hai, Oke, ya, hai, ya. ya. ya, hai, Oke, okay, saya tutup dulu ya Bapak Ibu ya stop share. Ini supaya nanti Bapak Ibu juga bisa melihat nih. Oke. Okay. Oke. Okay. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum. Oke. Okay. Uh, um, ah, sudah. Underway, sudah. Ah, sudah. <laughs> sudah, sudah ya. Oke, okay, alhamdulillah ya. Baik. baik, Bapak Ibu. Oke, okay, Bu Eneng, mohon maaf di anti ya. Oke, okay, baik. Nah, oke okay, kita mulai lagi ya Bapak Ibu ya. Siap. Nah. Ini adalah satu contoh ketika kita um, membuat model project, ya, salah satu pembeliannya adalah temanya nih Bapak Ibu Tema itu tadi yang disampaikan di awal harus sesuaikan dengan kondisi sekolah kita, lingkungan sekolah kita dan kondisi dari uh, kesiapan sekolah kita seperti itu ya baik itu dari peserta didiknya bapak ibu gurunya ya orang tuanya ini harus kita uh, lakukan terlebih dahulu sebelum kita memilih tema mana yang akan kita angkat atau tema mana yang akan kita usung gitu ya jadi tidak ikut-ikutan gitu ya tidak ikut-ikutan oh saya pingin tema ini tema ini enggak begitu juga gitu ya tapi harus ada dasar dan acuannya gitu ya bapak ibu nah lalu selanjutnya nih bapak, selanjutnya. bapak ibu nah misalnya di sini merancang transformasi masa depan nah itu ya ini adalah salah satu contoh ya bapak ibu bukan berarti bapak ibu harus seperti ini enggak. ini salah satu contoh gitu ya nah contoh uh, modul project ya bapak ibu ini adalah topiknya oke okay. lalu setelah itu bapak ibu nah biasanya nah inilah bapak ibu di dalam blue project itu mungkin bapak ibu bisa melihat lah, contoh blue project yang ada di uh, PMM atau mungkin bapak ibu mendapatkan share dari teman-teman yang lain atau di sosial media ada namanya pengantar ya jadi satu angpere itu menjelaskan kenapa memilih tema A memilih topik B nah itu uh, ada pengantarnya gitu bapak ibu dijelaskan di situ Enggak. kalau ketika bapak ibu ingin membuat module projectnya seperti itu silahkan lalu juga tujuan alur targetnya apa nah ini bapak ibu silahkan ketika bapak ibu ingin menggunakan indikator-indikator dalam komponen modul project menambahkan model seperti ini juga nggak masalah bapak ibu ya nah selanjutnya bapak ibu nah, dimensi nih ya Misalnya dimensi yang saya sampaikan, mungkin saya 1410 ya, Bu. Nah, saya lebih cepat nih Bapak-Ibu ya, karena tadi kalau Bapak-Ibu ingin lebih lebih detail lagi, ayo gitu kan, tapi tidak di sini, Silakan. Pokoknya Bapak-Ibu tinggal daftar aja ke kami, nanti kita akan setiap minggu tiga kali kita akan ada yang namanya kegiatan, baik itu daring ya, daring. Ya. Dan itu pesertanya tidak terlalu banyak ya, butuh ya, kita tidak terlalu banyak karena nanti Bapak-Ibu sih lebih fokus gitu. Nah, dimensi yang kita uh, gunakan, yang kita pilih Bapak-Ibu Tidak harus semua yang saya sampaikan Oh, saya ingin mengibat saja gotong royong dan bernakitis Nah, ini juga tidak asal-asalan Bapak-Ibu ya Ini tidak asal-asalan ya Bapak-Ibu ya Dimensi yang kita pilih pun tidak asal ya. Sesuaikan dengan topik kita yang akan kita angkat Nih, ya. Jadi tidak langsung comot-comot Nah begitu, ya harus ada dasarnya gitu Kenapa saya memilih gotong royong? Ya, karena kita memilih targetnya apa gitu kan? Kenapa berpikir pitis gitu atau benar pitis? Itu juga harus ada dasarnya. Jadi enggak langsung bapak -Ibu pilih A Bnya nggak begitu juga. Nah, nah, inilah yang harus kita lakukan, yang kita harus tahu dasarnya apa sih? Bagaimana kita memilih dimensi? Memang benar gampang memilih dimensi, tinggal kita pilih aja tuh, tinggal pilih. Ya, tapi kalau tidak ada dasarnya, takutnya nggak tepat dan tidak uh, menarik gitu ya. jadi seperti, itu. nah. Lalu setelah kita rancang dimensi, kita rancang elemennya. Nah, ini elemennya mana nih akan kita gunakan Bapak-Ibu? Dalam satu dimensi itu kan Bapak-Ibu dalam BSKP 009, itu ada beberapa elemen. Betul ya Bapak-Ibu ya? Ada beberapa elemen. Nah, Bapak-Ibu pilih. Nih, misalnya di elemen gotong royong ingin memilih satu elemen saja, elemen kepedulian, silakan. Oh, saya ingin di, di dalam... Uh, dimensi benar-benar kritis memilih dua elemen ya memperoleh dan memperoleh dan memproses informasi dan gagasan dan menganalisis dan mengevaluasi peran dan pesudunya mangga silahkan jadi bapak ibu tinggal pilih aja tapi pilih bukan asal pilih sekali lagi ya pilih bukan asal pilih tapi ada konsep dasarnya apa yang kita tuju gitu ya dari apa yang sudah kita lakukan bukan asal pilih Kalau asal pilih gampang bapak ibu gampang tapi Bagaimana kita bisa memilih dimensi elemen disesuaikan dengan kebutuhan sekolah kita? Nah, ini yang agak sedikit susah, gitu ya. Maka bapak ibu harus paham dulu bagaimana uh, memilih dimensi dan elemennya sesuai dengan uh, ke kebutuhan sekolah kita, kemampuan sekolah kita, target yang akan kita capai apa dan topiknya apa. Nah, ini yang harus kita uh, yang menjadi dasarnya, gitu ya. Nah. Lalu seterusnya, bapak ibu sub elemennya. Nah, sub elemennya itu dalam satu elemen juga ada beberapa sub elemen, bapak ibu. Nah, bapak ibu juga pilih sub elemen disesuaikan dengan target yang akan kita capai dalam topik atau dalam dimensi itu. Ya, yang tentunya itu juga disesuaikan dengan satuan pendidikan kita, bapak ibu. Ya, nah yang yang selanjutnya, bapak ibu. Ya. Lalu kita juga target pencapaiannya nih Bapak Ibu. Nah, ini adalah target pencapaian dimensi gotong royong ya. Ya, sub elemennya ini ya. Ini adalah targetnya. Ini targetin dari mana Bapak Ibu? Ini tidak ngasal Bapak Ibu. Targetnya ada dalam BSKP 009 Bapak Ibu. Ya. Nah, itu nanti juga akan kita kaitkan bagaimana kita membuat rubriknya. Nah, ini Bapak Ibu, khawatir saya kuat yang saya khawatirkan Bapak Ibu salah dalam membuat rubriknya nih Bapak Ibu, ya. Misalnya ini yang saya contohkan di pasu A kan dalam dalam BSKP 009 itu ada fase pondasi, uh, pasu A, pasu B, pasu C, pasu D. Nah kalau seandainya di pasu A berarti kan sesuai uh, harapan atau berkembang sesuai harapan di fase A pasti pondasinya adalah apa nih gitu kan? Uh, sedang berkembang, misalnya. Nah, ini yang harus kita lakukan, nih, Bapak Ibu. Lalu, bagaimana dengan mulai berkembang? Nah, bagaimana kita menyederhanakan kompetensi itu? Nah, ini yang akan kita arti nanti ketika Bapak Ibu uh, mendalami kaitan dengan proyek, nih, Bapak Ibu. Nah, lalu selanjutnya, nih, ini targetnya, Bapak Ibu. Nah, ini yang rubiknya, nih, Bapak Ibu. Ya, Nah kalau di fase A, berarti kita lebih fokus kepada... Ini berkembang sesuai harapan itu ada di dimensi A, ya kan? Begitu ya, Bapak Ibu ya, sesuai dengan BSKP 009-nya. Kalau mulai berkembang ini ada di pondasi. Ya, fase pondasi, ya kan Bapak Ibu? Belum berkembang itu kan tidak ada dalam BSKP nih Bapak Ibu. Nah, bagaimana kita bisa menyusun rubrik belum berkembang ini dengan menyederhanakan atau mengurangi kompotensi yang ada di dalam rubik BSKP 009 nah itu Bapak Ibu khawatir salah nih gitu ya jadi rubik di dalam project itu ada acuan kecuali kalau rubik yang ada di dalam intrakurikuler Bapak Ibu silahkan susun sendiri tapi kalau kita rubik yang ada dalam project Bapak Ibu harus sesuai dengan BSKP 009 Bapak Ibu ya ini yang saya tekankan kepada Bapak Ibu ya Nah, lalu selanjutnya Bapak-Ibu, nih saya sebentar lagi nih. Nah, nanti Bapak-Ibu akan dijelaskan lebih detail kaitan dengan alur tahapan proyeknya oleh Bunda Kemaria nih Bapak-Ibu ya. Nah, jangan sampai khawatir nih Bun. karena uh, sekolah suatu agak bingung nih. Apakah aktivitas A ini masuk perkenalan? Apakah ini masuk kontekstualisasi? Apakah tahap aksi ini yang masih bingung nih? Masih banyak salah... Paham gitu ya, mungkin nanti akan lebih detail, tapi e, sebenarnya ya saya yakin Bunda Komaria juga paham nih, ketika kita ingin menjelaskan ini semuanya nih, ini butuh waktu tidak satu jam Bapak-Ibu. ya Jadi Bapak-Ibu silahkan, Bapak-Ibu sekali lagi, kalau ingin ikut di bulan Februari, ayo sama-sama tinggal kontak saya atau Bunda Komaria. Okay. Bapak-Ibu e, mungkin presentasi saya hanya segini Bapak-Ibu karena waktu yang membatasi ya Bapak-Ibu ya, Mungkin saya kembalikan kepada moderator, Bunda Kemaria, silakan ketika memang ada ingin tanyakan. Okay. Baik, terima kasih Pak Yusuf. Tepuk tangan dulu dong buat Pak Yusuf, Alhamdulillah. Hey. Uh, sudah memaparkan dengan sangat jelas. Terima kasih Pak Yusuf ya. Siap. Uh, baik, uh, Ibu dan Bapak, untuk berikutnya sesi tanya-jawab, silakan mungkin ada yang mau bertanya. Oke. Okay. Silakan. Ada yang mau bertanya? Apa sudah pada jelas ya, Bun? <laughs> Oke. Okay. Atau jelas. mungkin ini masih jelas. bingung? Nah, gitu ya? Diam-diam pusing apa diam-diam bingung? <laughs> Oke. Okay. Tapi memang Pak Yusuf untuk hmm. memahami hal ini uh, tidak bisa hanya satu jam ya, Pak Yusef satu betul, jam. Pak Yusef. Kemudian saya memberikan nanti komponen modulnya itu hmm. memang agak numpuk tuh apa hmm. materi begitu kalau dua jam itu misalnya kita hanya bagaimana sih menganalisis kesiapan sekolah hmm. supaya misalnya hmm. apa yang dianalisis itu apa aja itu itu Betul. lebih detail atau mungkin dengan misalnya memilih uh, profil pelajar Pancasila -nya. soalnya hmm. bapak ibu perlu diketahui bahwa kami juga mendapat uh, materi ini tidak hanya dua jam gitu ya pak Yusuf sampai kita Betul. Tetapi tidak apa-apa, dengan demikian kan Ibu dan Bapak bisa bertanya. Uh, kami siap menjawab, uh, Bapak-Ibu. Silahkan, ada yang mau bertanya? Saya lihat di partisipan, mungkin ada yang raise hand ya? Okay. Ini yang raise hand banyak sekali. Baik, uh, yang pertama itu Bu Al-Aminah. Silahkan, Ibu Al-Aminah. Ada Al yang mana? Al-Aminah? Maaf, Ibu dan Bapak nih saya jadi nanya nih ini raisen apa ke pencet atau ibu dan bapak memijit apa gitu uh, <laughs> mungkin tadi atau mungkin apa? di meeting chat bu di meeting chat atau oke okay, di meeting chat ya saya lihat di meeting chat ini banyak yang raisen tidak ada kalau di chat saya pak Yosef. kosong mm -hmm. meeting chatnya uh, ya, oke okay, ini Oh sebab -se -se -se udah ada dari awal tapi suaranya nggak jelas sebentar. Betul udah sekali Bapak Ibu, kami sangat membutuhkan praktik pembuatannya. Oh ini dari Bu Dewi uh, Sepriyanti, pakai Betul okay. sekali Bapak dan Ibu, kami sangat membutuhkan praktik pembuatannya. Berarti kalau praktik kan workshop nanti bentuknya ya? Nah, betul, workshop. betul. Mm -hmm. Kita bisa. Assalamu'alaikum kalau BSKP ada di mana kita bisa lihatnya oh Ini tadi Pak Yusuf ada pertanyaan uh, kalau yes. BSKP ada di mana bisa lihatnya Oke okay, oke okay, oke okay, baik uh, nah, Kalau Bapak Ibu berbicara BSKP kan seperti apa yang sudah sampaikan ya Bu Bunda ya di uh, di minggu yes. walaupun kita sudah, sudah jelaskan acuannya untuk intrakurikuler itu ada di BSKP 033. Nah, kalau Bapak Ibu belum punya, kita akan lihat. Nah, kalau untuk project itu di BSKP 009. Itu ada Bapak Ibu bentuknya, ya? Pak uh, Yusuf, ya? Ini mungkin ada yang belum uh, hafal benar. BSKP hmm. itu apa? Oke, gitu. oke, okay. okay, baik mungkin untuk supaya lebih jelasnya sedikit mungkinnya sebentar saya akan share juga nih BSKP supaya bapak ibu tidak tidak apa ya tidak uh, mendengar yeah. apa yang saya sampaikan saya akan share nih bapak ibu ya BSKP itu adalah kepala uh, uh, keputusan yeah. dari kepala badan standar kurikulum dan pembelajaran ya sebentar ya bapak ibu oke okay. ini bagus nih pertanyaannya nih <laughs> nah. Oke okay. Bapak Ibu sudah sehat ya Bapak, Bapak Ibu uh, saya sudah, sudah sehat okay. Sudah terlihat Ibu Gimana di oh, Oke okay. ya? Apa di... di Ini aja deh ya Nanti Bapak Ibu kalau memang mau Mau lebih jelas lagi Ibu Sri tolong di ya ini hmm. siapa oh, ya, ya, ya. Hmm. Ah, nah, sepati, ya, Bu? Uh, okay, ya ini Bu Widowati. Masih lanjut ya Bu. Halo Bu Widowati. Oke saya saya unmute. ini Oke okay, udah saya unmute. Oke okay, udah jelas ya. Uh, udah udah saya share. Bapak Ibu terlihat belum? Nah. Bapak Ibu di BSKP ini ada seperti ini. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Nah, ini BSKP Bapak Ibu nih. Ya. Keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Riset dan Teknologi. Nah, Bapak Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu nih? ini ada BSKP ini. Bapak-Ibu ya, BSKP-nya ini, ini, yang sudah saya share. Nah, ini Bapak-Ibu, ini acuan dari uh, ketika kita mau membuat modul project. Ya, oke, udah ya. Bun. Nanti kalau memang ingin lebih detail lagi, pokoknya Bapak-Ibu tinggal chat kita aja, Kita hmm. akan bahas lebih detail lagi. Ya, ya. Terima kasih Pak Yusef. Jadi, BSKP itu Bapak-Ibu adalah badan standar hmm. kurikulum dan asesmen pendidikan. Jadi, yang Pak nah, Yusef tadi okay. katakan itu adalah keputusan badan, begitu. Keputusan badan standar oke. kurikulum dan Asesmen pendidikan Itu yang nomor 009 Itu maksudnya hmm. seperti itu Itu ya uh, Bu, uh, Bapak Ibu Baik Pak Yusuf ada lagi yang bertanya Apakah hmm. P5 diberlakukan untuk semua kelas Dari kelas 1 sampai kelas 6 Sedangkan hmm. yang sudah berjalan IKM baru kelas 1 dan kelas 4 Nah oke okay. Ini sebenarnya sudah kita bahas ya di minggu lalu ya Bun ya. Iya, iya Bapak iya. Ibu Memang pelaksanaan IKM itu eh, di tahun pertama di kelas 1 dan kelas 4, atau kelas A dan kelas B, gitu ya. Namun ketika Bapak Ibu di sekolahnya dari si kesiapan sekolahnya siap untuk mengimplementasikan project itu di semua kelas, ya, mangga silahkan tidak apa-apa, gitu. Maka dilihat dari kesiapan sekolah, ya. Kalau seandainya sekolahnya belum siap, ya nggak apa-apa, berarti sesuai dengan aturan aja kelas 1 dan kelas 4 saja dulu. Tapi kalau ketika memang sekolahnya sudah siap nih, kesiapan sekolahnya sudah bagus nih, saya mau ik ikut sertakan semua kelas untuk mengikuti modul, uh, mengikuti project misalnya. Ya, memang tidak apa-apa. Dengan Bapak Ibu juga uh, mengkondisikan intrakurikulernya, karena kan memang tidak semua e, kelas itu menggunakan e, kurikulum merdeka. Ada yang menggunakan kurikulum K-13 e, gitu kan Nah bagaimana Bapak Ibu bisa mendesain itu supaya tidak mengganggu gitu ya intrakurikulernya Nah itu yang dibutuhkan kesiapannya seperti itu Bapak Ibu Jadi ketika Bapak Ibu ingin semua kelas melaksanakan proyek ya silahkan tidak masalah Tapi tadi dikondisikan kesiapannya Nah Itu ya Oke, Oke ya? baik, terima kasih jadi Uh, boleh ya Pak Yosef, kalau pilihannya dari kelas 1 sampai kelas 6 dilibatkan mm. Tetapi itu pun atas kesiapan sekolah gitu ya. Jangan betul. sampai nanti mengganggu intrakurikuler Sebab kelas 2, 3, 5, 6 mm. kan masih menggunakan kurikulum 2013 Dengan mm. uh, struktur kurikulum yang berbeda jumlah jamnya dengan kurikulum merdeka Gitu ya Pak Yosef ya? Betul, betul, betul, betul. Baik, terima kasih Pak Yosef Ada yeah. lagi Pak Yosef? Uh, mohon izin bertanya untuk proyek, yang Oke. Untuk project apakah harus ada hasilnya dalam bentuk barang? Ya, ini juga sudah dibahas di bun kayaknya minggu lalu uh, ya. Uh, tidak wanya. harus lupa produk ya Bapak Ibu, tidak harus butuh produk dan jangan sampai ini kegiatan proyek jadi ajang jalan-jalan nih bun, outing kelas ke Taman Safari outing kelas yeah. kemana, ini yeah. kita <laughs> jalan, jalan seperti itu ya, selalu <laughs> nggak gak masalah gak apa-apa, silahkan aja asalkan memang sesuai dengan apa yang uh, kita targetkan gak masalah sebenarnya, ya, nah jadi tidak harus berupa uh, uh, produk, ya, justru yang menjadi target itu yang tadi, di dalam BSKP 009 gitu kalau di dalam BSKP 009 kan sudah saya jelaskan di situ ada dimensi ada ada elemen ada sub-elemen ada target nah target itulah yang akan kita uh, capai gitu yang itu tidak berupa produk kalau mau berupa aksi juga enggak masalah gitu tidak harus berupa produk gitu ya Oke okay. pasal udah cukup nih Bun iya baik terima kasih Pak Yosef Ibu ya. dan Bapak uh, yang bertanya, tapi belum terjawab. Nanti kita ada sesi-sesi berikutnya, mungkin ya, karena ini kalau ya, dia lebih. Terima kasih, Pak Yusef, uh, atas jawabannya. Hmm. Mudah-mudahan Ibu dan Bapak tidak puas, kemudian masih betul. ingin bertanya, sehingga nanti banyak catatan-catatan, ya, catatan-catatan yang Ibu uh. Ditanyakan tanyakan. Terima kasih, uh. Pak Yusef, uh, mudah ya, uh, yang sudah diberikan oleh Pak Yusef bermanfaat. Amin, amin, amin. Baik, ibu dan bapak e, berikutnya adalah. Ganti <laughs> ya. Ganti ya nih <Nian. laughs> ya. Ya, ganti ya nih. Oke. Baik, saya izin okay. saja ya, Pak Yusuf ya. Enggak, silakan Bun. Ya, bapak ibu kita simak baik baik nih ya. Saya yakin bapak ibu masih semangat ya, menunggu nih <laughs> pemaparan dari kopi Bunda. Kopi bir, kopi ya, bapak ibu ya. Oke. Okay. Baik. Break? Oke, saya akan lanjut nih, Bu Itah. Oke. Saya nanti langsung ke apa namanya? Kan karena ini pembuatan modul hmm. ya, Pak Yosep ya? Betul, betul. Pembuatan modul, sebentar saya apa namanya? Ini banyak empat-empat nih jadi agak Oke, okay. Bapak Ibu, saya lagi, Bapak Ibu ya, kalau Bapak Ibu ingin lebih serius lagi, silahkan kontak saya, Bapak Ibu ada di PowerPoint-nya, ikuti IG saya atau Ibu Nukumaria, Mangga, silahkan. Bapak Ibu tinggal daftar aja. kita, Pembuari, kita akan ada kegiatan pelatihan daring, ya Bapak Ibu ya. Oke, okay, silakan. Ini tadi sudah, mas, sudah saya buka, tapi quote, oh ini. Ini saya pakai laptop yang berbeda dengan dari hari biasanya Pak Yusuf karena hmm. yang kemarin hmm. kok nggak bisa muncul ya apa namanya hmm. uh, saya yang tidak bisa munculnya gitu. Oke okay, oke okay. bisa Bun? Sudah itu belum? Belum. Apa masih loading. ini ya loading ya atau masih dalam ini? Coba sebentar. Oke. Okay. Okay, Bapak Ibu ya, saya mengingatkan kembali nih, sebelum muncul ya, uh, ya PowerPoint dari Bunda Komaria. Uh, Bapak Ibu silahkan ya, tinggal chat saja. Ya, nanti kita akan adakan pelatihan daring Bapak Ibu sama Bu, Bunda Komaria. Nah, alhamdulillah sudah muncul, belum? Baik, Ibu dan Bapak sudah muncul semua ya? Sudah. Atau mungkin kan sinyal itu ada yang sudah, riau, ya? Ada yang apa namanya? Hmm. Ada yang kehalang pohon rambutan ya Pak Yusuf, jadi agak lama yang. Benar. <laughs> Baik ibu dan bapak, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kita akan me membahas tentang bagaimana membuat modul modul proyek. Ini saya jelaskan. Ini dulu nanti baru ada contohnya, modulnya ya, kemarin ada contoh, tapi memang juga banyak sebenarnya contoh-contoh modul yang ada di apa di internet begitu. Nah, Ibu dan Bapak, komponen dari modul itu, ini yang pertama ada profil modulnya dulu, profil modul. Di sana ada tema, tadi kan dengan Pak Yusef sudah ada ketemu tema ya, ketemu temanya di situ, dan topik atau judul modul. Jadi, ada kalau tema, kita mengambil dari enam tema untuk sekolah dasar, pilih salah satu, satu tahun itu tadi dua ya, satu tahun itu dua, berarti satu semester, satu tema. Jadi, pilih temanya yang mana ketika memilih tema, sudah terpilih, di dalam modul itu sematkan satu saja, gitu. Misalnya semester satu, satu saja disematkan. Dari tema tadi, Pak Hupayasi juga sudah dijelaskan bagaimana nanti membuat judul atau topik modul diambil dari isu-isu itu sudah materi yang kemarin ya Pak Yusuf ya yang minggu kemarin Pak Yusuf sudah jelaskan itu betul Bun. lalu ibu dan bapak tuliskan tinggal fasenya gitu, atau jenjang sasarannya jadi pasnya fase A fase B seperti itu. nah yang ketiga ibu dan bapak tentukan itu durasi kegiatannya jadi kegiatan tersebut mau berapa JP gitu bapak ibu nah kaitannya tadi kan kalau tadi oleh Pak Yusuf sudah dijelaskan tentukan eh, alokasi waktu kata Pak Yusuf gitu ya Tentukan alokasi waktunya. Apakah nanti waktu yang dilakukan itu mau seminggu, setiap hari, dua jam dalam setiap hari. Atau misalnya Ibu dan Bapak mengalokasikan waktunya, khusus P5 saya hari Sabtu saja misalnya. Dari pagi sampai siang itu P5 boleh. Tapi misalnya E, enggak gitu Bu Nur, saya enggak mau setiap hari nanti repot. Masa setiap hari saya P5 misalnya. Kemudian juga misalnya tidak mau hanya setiap hari Sabtu, tapi saya maunya gini aja deh, dalam satu minggu misalnya, minggu keempat itu, P5 tuh dari Senin sampai Sabtu. Boleh, boleh saja silakan Atau mungkin gini, enggak ah, enggak kayak gitu. Misalnya satu e, setiap sebulan penuh, boleh enggak? Ya boleh. Hmm. Misalnya uh, Januari, Februari, Maret, April, nah, Mei itu satu bulan full, itu P 5 hmm. juga boleh. Nah, jadi mengalokasikan hmm. waktu, ini sambil saya menjawab tadi ada yang bertanya Pak Yusuf, bagaimana hmm. mengalokasikan Betul. waktu, silahkan Ibu dan Bapak tentukan sendiri bersama dengan, tadi tim itu, yang kata Pak Yusuf kan tadi milih tim ya. Nah, Betul, tim benar kita, benar. Kita, nah, di tim itu kan ada koordinator, ada fasilitator. Kalau koordinator itu, dia diambil dari wakil kepala sekolah. Tapi kalau SD, kan tidak ada wakil. Jadi kita boleh aja misalnya tentukan koordinatornya itu adalah guru senior. Nah, guru senior itu bukan yang setahun lagi mau pensiun. Nah, umur, <tuh> jangan, ya kan biasanya gitu tuh Pak Yosef, yang senior tuh cari yang paling tua, mm -hmm. setahun lagi mau pensiun. Tetapi yang dimaksud di situ adalah yang kira-kira dia mampu melaksanakan tugasnya sebagai koordinator. Hmm. Kemudian nanti ada kan fasilitator Siapa fasilitator? Fasilitator itu adalah guru kelas Guru kelas 1, guru kelas 2 Kan tadi yang tanya tuh, boleh enggak hmm. uh, Kelas 1 sampai kelas 6? Boleh, berarti semua guru itu sebagai fasilitator Tapi kalau cuma mau enggak ah bu Tahun ini kan baru kelas 1 dan kelas 4 Ya udah aja guru kelas 1 dan guru kelas 4 Ditambah guru pendidikan agama gitu ya Guru mata pelajaran kan ada guru apa PAI, ada guru PJOK, seperti itu. Nah, boleh seperti itu yang jadi fasilitatornya, gitu. silakan saja, nanti tulis di situ. Nah, yang kedua, tujuan. Di komponen itu, di komponen modul itu ada tujuan. Di situ kan ada pemetaan dimensi, elemen, sub-elemen, lalu profil pelajar Pancasila yang menjadi tujuan profil projeknya. Tadi sudah dijelaskan bagaimana uh, memetakan uh, dimensi dengan elemen dan subelemennya dari profil pelajar Pancasila. Tinggal sematkan saja di situ. Dari tadi yang materi dari Pak Yosef. Oh misalnya nih SDN apa tadi uh, yang barang-barang Tupan dan sari ya Pak Yosef. SDN Pandansari mau ngambil temanya itu atau uh, dimensinya misalnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berahlak mulia. Tentukan itu elemennya kan banyak tuh, subelemennya juga banyak. Jangan diambil semua, ya pilih uh, dua atau tiga elemen atau mungkin dua elemen dengan beberapa sub-elemen. Nah, nanti yang menjadi tujuannya itu adalah diambil dari elemen dan atau sub elemen. Karena ada elemen yang tidak ada sub elemennya permasalahannya. Targetnya tuh di sana. Siswa mau jadi apa? Tujuan dari pembelajarannya itu apa? Itu diambil dari elemen dan dan atau sub elemen. Nah, begitu juga dengan uh, apa di profil pelajar Pancasila lagi apa sih yang mau kita ukur? Apa sih yang target kita tuh? Apa sih? Oh, misalnya Target saya itu supaya anak-anak itu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berhak mulia. Nanti di elemen alat kepada apa? Misalnya kepada alam, kepada manusia, begitu. Itu di sana tujuan. Jadi tinggal sematkan ya. Nah, yang ketiga ini yang suka agak ribet itu adalah pada aktivitasnya. Jadi ada alur aktivitas, proyek, profil pelajar pancasila. Nanti secara umumnya ada. Kemudian ada penjelasan detail tahapan kegiatan dan asesmennya. Nah, tahapan kegiatannya itu ada tahapan kegiatan pengenalan, ada kontekstualisasi, kemudian ada eh, tahap aksi dan ada tahap refleksi dan tindak lanjut. Nah, nanti di tahapannya itu ada apa saja yang dilakukan? Nah, itu disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuannya dari mana? Saya kembali lagi ya, ke, saya pakai Big World Design. Tujuannya dari mana? Tujuannya itu diambil dari dimensi atau elemen, uh, elemen dan atau sub-elemen dari dimensi yang kita ambil. Nah, di situ baru terjadilah aktivitas pembelajaran. Nah, itu Ibu pada Bapak, ini komponennya, komponen-komponennya ini, komponen modulnya. Uh, saya contohkan Sedikit ya modulnya Bapak Ibu ya kan kalau saya ngomong kayak gini gak ngerti banget kan Masih apa ya Masih ngawang-ngawang gitu kan ya Bener bun, pasti nggak uh, paham, uh, paham, paham nih Harus khusus lagi nih bun okay. Udah ada okay. nih ada yang sudah daftar bun Yang udah mau ikut okay. part, ya, di pakai okay, iya. Silahkan kita masih dan, membuka Ayo silakan bu Nah nanti Bu dan, nanti, yeah. dan bapak uh, Kalau kita tadi saya bilang ke Pak Yusef Ini kita harus workshop Pak Yusef Kalau kayak gini gitu soalnya Enggak mungkin, apalagi kayak gini ya, saya berbicara, Pak Yosef berbicara, mungkin ada yang sambil makan, kemudian gitu ya Pak Yosef. Kalau kalau online tuh gitu tuh, mungkin ada yang tiba-tiba sinyalnya hilang gitu. Jadi apa yang kita sampaikan itu tidak terekam semua gitu, dengan baik. Tapi kalau kita offline, Insya Allah akan terekam semua. Dan mungkin ada sentuhan dari saya, Uh, saya menyentuh ibu dan bapak, kan kalau kayak gini saya susah nyentuhnya nih pak Yusuf masalahnya kalau itu kan bisa ditepuk bahunya oh bagus uh, bisa tapi kan kita gitu. ya? kita bisa memberikan uh, apa ya, kebebasan kepada bapak ibu yang yang ada di sekolah mau dari luring, kalau dari nggak apa-apa tapi oh, dengan ya. serta yang terbatas gitu ya, jadi okay. mau 10 orang oke okay, nggak apa-apa gitu ya tapi hmm. mereka bisa menyimak dengan baik Oke, jadi nanti dipandu bisa ya Pak Yosef ya, dipandu per, per topiknya ya ketika P5. Nah, itu Ibu dan Bapak. Di aktivitas ini mungkin dalam satu tahap itu ada beberapa aktivitas. Tidak tidak hanya satu aktivitas saja. Tadi misalnya tahap pengenalan, misal, ini misal nih. Misalnya mau ngambil uh, temanya uh, berkebinekaan global. Nanti dimensi yang diambilnya apa, kemudian sub elemen dan sub-elemennya apa. Kemudian baru nanti dibuat alurnya, tahapan pengenalan itu harus apa aja, gitu. Kemudian yang dilakukan, aktivitas siswanya seperti apa, aktivitas siswa dan gurunya. Kemudian begitu juga tahapan eh, yang berikutnya yaitu tahapan dari apa kontekstualisasi, gitu. Kemudian setelah kontekualisasi nanti tahapan aksi nyata. Dan terakhir adalah evaluasi atau refleksi dan evaluasi. Kemudian Ibu dan Bapak yang perlu dipahamkan benar ini adalah bahwa ketika ini ini ada keteliruan kemarin. Karena memang tadi kan ada pertanyaan Pak Yosef, apakah harus berupa produk atau barang? Nah itu tidak, tidak harus berupa produk atau barang. Kembali bertanya. Supaya supaya tahu ini berproduk barang, ini enggak berproduk barang, gimana caranya? Caranya adalah Ibu dan Bapak membaca setiap tema yang diambil oleh Ibu dan Bapak. Di tema itu ada deskripsinya. Nah, pada deskripsi itu ada berupa produk atau tidak, seperti itu. Nah, baik, Ibu dan Bapak. Nah, ini ini tahapan pengembangan modul. Ini ada tahap awal, ada tahap berkembang, ada tahap uh, lanjutan. Ini tuh hasil dari yang tadi Pak Yosef bilang, uh, apa Pak Yosef? Menganalisis kondisi sekolah. Nah, ketika dianalisis hasilnya akan kayak gini nih, ada tiga hal ini. Apakah sekolah Bapak itu termasuk tahap awal, tahap berkembang, atau tahap lanjutan? Itu Hasilnya gini, hasil dari... E, pengembangan sekolah tadi, apa, mengidentifikasi kesiapan sekolah, ya, kesiapan sekolah. Karena pada kesiapan sekolah tadi juga harus dilihat SDM-nya, bagaimana pola pikir guru-gurunya, bagaimana e, stakeholder-nya, dan sebagainya. Akan seperti ini. Sebentar saya, saya lanjutkan dengan, ini ya, Ibu dan Bapak seperti ini. Ini jadi alurnya, komponen modul. E, kemudian saya berikan contoh-contoh modul. Contohnya Biasanya kan kalau kita masuk suka Selalu contoh Pak Yosef Contoh dulu Betul, betul ya Supaya lebih paham gitu alurnya ya, Seperti ya. apa nih gitu. Ibu Nur ngomong aja saya gak paham, paham Ini soalnya cuma ngomong aja gitu Iya, bentar ya Gak apa-apa lewat dari Itu Pak Yosef saya masih setengah jam sih Sampai Ya silahkan, jam 15, um. nih. Betul Sorry, sorry. Nanti juga ketika memang Bapak-Ibu ingin ikut daring itu Kita akan memberikan modul project yang kita anggap itu sudah baik Bun. Yeah. Ya Ya oke okay. Sesuai dengan kondisi saat ini Ya nah, karena iya. memang untuk project itu ada perubahan-perubahan Bapak Ibu ya. Betul. Ini saya asal ambil aja ya, Bapak Ibu hmm. ya ini contohnya. Ya maksud saya bisa bisa bisa agak terang dikit deh ya, gitu, abu-abu juga nggak apa-apa, nggak terang hmm. banget gitu ya. Sudah terlihat belum? Ya sudah pun sudah sudah. sudah. Nah. Ya, oke. Okay. Saya ambil ini dari uh, Kota Blitar. Ya, ini modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nanti kayak gini. Ini adalah uh, temanya, Ibu dan Bapak, atau judulnya, judul P5-nya. Ini syukurku, wujud tanggung jawab dan kebersihanku. Temanya ini nih, kewirausahaan. Jadi, tema itu bukan judul, gitu ya. Dari mana ini dapat judul kayak gini? Nah, kan oleh Poh Yusep tadi sudah dijelaskan bagaimana sampai mengambil dari tema itu menjadi judul atau topik. Nah, contoh ini ya. Kemudian, ini relevansi proyek dengan topik bagi sekolah. Nah, ini dapat menyebutkan begini, latar belakang masalah ini dapat menuliskan seperti ini, karena sekolah tersebut sudah melakukan kesiapan sekolah, menganalisis kesiapan sekolahnya tadi. Kembali lagi ke kesiapan sekolah. Kemudian dibuatlah deskripsi seperti ini Ibu dan Bapak. Ini contoh modul. Kemudian tujuannya nih, proyek ini bertujuan untuk membangun siswa mengembangkan kompetensi dan karakter pelajar Pancasila melalui kegiatan bertema kewirausahaan. Selain itu siswa juga dilatih untuk menalih potensi lokal yang kearif, dan kearifan lokal yang dapat dikembangkan di kemudian hari. Targetnya, proyek ini diharapkan dapat mencapai dua dimensi profil pelajar Pancasila. Targetnya, yaitu dimensi mandiri dan dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Nah, bikin target. Kemudian, dimensi satu jelaskan oleh kita beriman bertakwa itu elemennya apa sub elemen target akhir lalu aktivitasnya aktivitasnya nanti dibuat oleh ibu dan bapak kemudian karena ini dua dimensi berarti dimensi yang kedua juga sama mandiri ini dimensi yang kedua tentukan elemennya apa subnya apa yang diambil kemudian targetnya dan aktivitasnya nah ini contoh perkembangan sub elemen Nah, sub-elemen memahami kebutuhan ekosistem bumi, ini sub-elemen ya Ibu dan Bapak, sub-elemen nih dari elemen yang pertama. Kalau belum berkembang, ada belum berkembang, mulai berkembang, berkembang sesuai harapan dan sangat berkembang. Nanti ini bunyinya, bunyinya ini dari mana? Dari bunyi sub-elemen ini Bapak-Ibu. Ibu dan Bapak, jadikan eh, apa namanya perkembangan sub-elemennya. Ini nanti akan berguna untuk eh, asesmen. Untuk assessment. Itu juga ini sub-elemen yang kedua elemen menjaga lingkungan alam sekitar ini perkembangan sub-elemennya Jadi nanti kalau sangat berkembang itu kalau terbiasa bersyukur atas, atas lingkungan alam sekitar dan berlatih untuk menjaga meskipun bukan merupakan tanggung jawabnya nah itu kalau sudah sangat berkembang begitu ini kemudian ini sama ini sub elemen perfasenya dari elemen menunjukkan inisiatif dan bekerja sama mandiri nah tahapan proyeknya yang tadi saya bilang ini nih ada tahap pengenalan yang pertama kemudian tahap eh, kontekstualisasi lalu tahap aksi yang ketiga dan tahap refleksi dan tindak lanjut nah tahap pengenalan di sini dituliskan mengenalkan peserta didik terhadap perkemba keberagaman tumbuhan dan manfaatnya bagi manusia, tahap pengenalan. Kemudian konsen, uh, tahap kontekstualnya mengkomunikasikan hal-hal yang dapat membantu dalam penyelesaian proyek. Sampai kepada tahap refleksinya ya Ibu dan Bapak ini, kalau tahap aksinya bersama-sama mewujudkan pelajaran yang uh, mereka dapat melalui aksi nyata atau mempraktekannya. Jadi kalau tadi ke alam, bagaimana mencintai alam berarti di sini mempraktekannya begitu. Apa prakteknya? Misalnya buang sampah pada tempatnya. Itu kan sama dengan uh, tentang apa? Mengenai terhadap keberagaman tumbuhan ya? Atau misalnya memelihara tumbuhan, menyiram tumbuhan setiap pagi dan sore. Itu mempraktekkan kayak gitu. Itu kan nggak berupa barang tuh kayak gitu. Hanya berupa kebiasaan. Kemudian, lakukan tahap refleksi dan tindak lanjut. Jadi, menggenapi proses dengan penguatan dari guru. Jadi, berbagai praktek baik dalam merawat tanaman, evaluasi, refleksi, dan menyusun langkah strategis. Nah, ini yang dimaksud dengan tahapan proyeknya. Ini yang harus Ibu dan Bapak lakukan. Dari yang tadi dimasukkan kan ada jadwal, tuh, ada alokasi waktu, berapa jam untuk tahapan pengenalan, berapa jam untuk tahapan kontekstual, berapa jam untuk tahap aksi dan berapa jam untuk refleksi dan tindak lanjut, gitu ibu dan bapak. Nah kemudian kalau misalnya yang berupa barang kan suka ada pameran tuh market day, ini semua market day loh pak Yosep, semua semua market day itu bukan tahap aksi tapi itu hanya gelar karya namanya, gitu ya ibu dan bapak. Nah nanti di sini aktivitas satu nih sosialisasi dulu. Kemudian ada aktivitas dua di sini, asesmen diagnostik. Nah, di awal ya, aktivitas yang ketiga ada tahap di tahap pengenalan, tuh ada ta, uh, di aktivitas ketiga di sini nih yang tadi saya bilang. Ini loh, ibu dan bapak. Nah, ini kan masih kosong ya, ini masih kosong. Nah, ini masih kosong, isinya dijabarkan di sini, per tahap gitu, ibu dan bapak. Nah, sosialisasi di sini, tahap pengenalan sudah mulai. Aktivitasnya apa? Siswa melakukan identifikasi mengenai benda hidup dan benda, uh, dan benda tidak hidup yang ada di lingkungan sekitar. Langkah kegiatannya, guru mengajak siswa berdiskusi mengenai ciptaan Tuhan, menunjukkan video beberapa gambar, lalu mengidentifikasi benda hidup dan benda tak hidup dari video dan gambar itu. Lalu mengajak siswa mengamati lingkungan. Nah, hasil yang diharapkan, siswa memahami. Benda hidup ciptaan Tuhan, salah satunya adalah tanaman. Nah, ini yang harus dijabarkan di dalam modul. Kemudian, di sini ada benda hidup dan benda tak hidup. Tuliskan di sini nih, ada sedikit materinya. Ada gambar, begitu. Kemudian, di sini misi hari ini. Nah, misi hari ini nanti anak-anak disuruh menuliskan nih benda hidup apa, benda tak hidup apa. Jadi, kayak berupa LK gitu ya. Kayak berupa LK, gitu. Kemudian, aktivitas keempat, masih pengenalan, sama, pengenalan lagi. Ini masih pengenalan, saya perlihatkan ke tahap, sebentar. Masih pengenalan ya, pengenalannya banyak. Nah, di sini, hmm. enam nih. Ini aktivitasnya yang asesmen formatif satu untuk set elemen satu. Nanti, siswa melakukan identifikasi mengenai berbagai ciptaan dua. Kan jadi ada dua ya, Bapak-Ibu, di modul itu. Ada asesmen formatif, ada asesmen sumatif. Kalau asesmen sumatif formatif itu dilakukan oleh guru selama proses pembelajarannya. Nah, contoh-contohnya ini. Kemudian, nah ini ada lembar identifikasi ciptaan Tuhan. Lalu ada aktivitas delapan masih pengenalan, Bapak Ibu. Nah, ini aktivitas ke-9 itu baru tahap kontekstualisasi. Jadi kalau Ibu dan Bapak tadi sampai dengan delapan itu masih tahap pengenalan, berarti kan kalau kayak gitu butuh beberapa jam ya, tidak hanya satu jam aja, tidak hanya dua jam aja, tapi butuh beberapa jam begitu. Maka mungkin tadi yang saya bilang tadi, itu boleh setiap hari, satu hari dua jam, dua jam boleh kayak gitu. Nah kemudian ini tahap kontekstualisasi itu apa? Ini langkahnya nih. Ini aktivitasnya mengidentifikasi cara menyiapkan media tanaman, lalu mengajak siswa melihat video cara menyiapkan media tanam. Bukan bikin ya, bukan bikin media tanam, tapi menyiapkannya aja. Nanti ada link YouTube-nya nonton anak-anak itu. Enak eh, kan kita jadi guru ya, nungguin anak-anak nonton gitu, tapi kita juga nonton. Kemudian siswanya nanti berdiskusi mengenai ciri-ciri media tanam tanam yang baik dari hasil nonton tadi. gitu. Nah, ini tahap konteksualisasi. Kemudian, nah tahap aksinya apa? Tahap aksi itu, siswa dengan bimbingan guru melakukan penanaman dan juga merawat benih sayuran yang telah diberikan oleh sekolah. Siswa menanam benih, ini langkah kegiatannya, sesuai tutorial yang diberikan, lalu mulai melakukan perawatan, kemudian mencatat hasil pengamatannya di LKPD. Jadi kalau sudah menanam benih jangan diantepin itu benihnya. Tapi harus diamati, dicatat perkembangannya. Jangan kayak kita. Udah loh Pak Yosep sebetulnya P5 itu yang penanam ini nanam itu loh, Nanam toge dari kacang itu ya kacang hijau gitu. Nanamnya di rumah, udah pokoknya nanti dibawa udah jadi togenya gitu. Nah, itu nanti kriteria penilaiannya yang paling tinggi togenya paling tinggi nilainya, nah, tapi tidak ada pengamatan di situ. cuma bu, uh, bu titing punya saya sudah jadi togenya. oh bagus misalnya nilainya 100 begitu. Uh, nah belum ada pengamatannya. nanti tinggal-tinggal nambahin aja. pembiasannya sudah ada tapi tapi belum belum dilakukan dengan dengan benar. ini tahap aksi. kemudian di tahap aksi ini ada asesmen formatif bapak ibu. lakukan asesmen formatif di sana. Lalu setelah asesmen formatif, ini tahap aksi yang kedua persiapan dan asesmennya. Lalu ini juga masih uh, aktivitas tahap aksi. Sebentar dari aksi kan kita ke tahap aksi ya. Ini semua aksi. Nah di aksi itu ada asesmen sumatif, ibu dan bapak. Aktivitas ke 8 itu asesmennya sudah sumatif. Kemudian uh, tahap aksi masih aktivitas ke-8, penyusunan portofolio hasilnya. Yang tadi diamati, kemudian baru ada perayaannya. Nanti ada perayaan, nah perayaan hasil belajar itu yang boleh deh, yang kayak gitu tadi Pak Yusuf, misalnya kalau ada yang berbentuk, ya tadi tanaman berarti hasil tanamannya dipamerkan. begitu. Nah, terakhir nanti baru ada lembar refleksi. Kita bikin aja kayak gini, lembar refleksinya boleh. Berikan pertanyaan-pertanyaan pemantik -pertanyaan terkait dengan Kegiatan kita dari awal tadi sampai dengan akhir dari tahap pengenalan Konteksualisasi kemudian tahap aksi dan evaluasi dan tindak lanjut seperti itu nah, Demikian Ibu dan Bapak paparan dari saya Wah keren kenapa, ya. kenapa jadi saya jadi ngebut Pak Yusuf karena memang kita berburu dengan waktu ya Pak Yusuf, betul, ya. Betul, betul kalau okay. mungkin agak susah. Mm -hmm. kita tanya deh Bun teman-teman uh, uh, ada yang ingin menanyakan uh, kepada Bunda Maria ini yang sudah saya sampaikan Bapak Ibu yang sudah sudah lebih lima orang ya kita hanya bisa 15 orang jadi kalau Bapak Ibu belum daftar silahkan secepatnya ya oke okay. baik nah mungkin teman-teman semua ada yang ingin bertanya silakan oke okay. Uti Ting Lisna Wati, Mangga silahkan dibuka uh, spekernya. Mangga, Bu Titing Atau Bu Ayi, Aminah, Mangga Silahkan Oke, Bu Ayi, Aminah, Mangga Oke, mungkin Pak Lukman Silahkan Pak Lukman oh, Baik, terima kasih Saya bertanya Pak Yusuf Nah, ya, ini Pak kalau Saya mau bertanya ini hanya untuk meyakinkan Misalnya kalau kelas 1 Itu temanya Kepedausahaan Terus kelas keempatnya sama juga kewira, kewirausahaan juga itu boleh enggak sih Pak? Pak harus berbeda sih. Oke. Oke. Selaka aja. Mangga, Bun. Berarti pas A namanya kewirausahaan, pas B namanya kewirausahaan. Boleh apa oh, enggak begitu? Iya, Oke, okay, baik. Terima kasih Pak Lukman. Nih hmm. hmm. Pak Luqman itu sahabat lama ya Pak Yusuf. baru sekian berapa berapa tahun Pak Lukman tidak, tidak baru ketemu di sini. Uh, Pak Lukman, uh, Ibu dan Bapak bahwa tema itu yang memilih itu bukan guru kelas, itu ya bukan guru kelas, tetapi tema itu yang memilih tim. Nah berarti tim itu tadi kan ada koordinator dan ada fasilitator Berarti di sana ada wakil kepala sekolah mungkin ya Kalau di swasta mungkin ada ya Kemudian ya, dengan ya. wakil kepala sekolah -wakil bidang kurikulum Biasanya gitu ya Pak Lukman ya, ya betul. fasilitator itu guru kelas Nah mereka berunding e, menentukan dua tema dalam satu tahun Kemudian juga mereka berunding e, tema mana yang digunakan di semester 1 Tema mana yang digunakan di semester 2 jadi tema itu di, di, apa, digunakan dengan atas kesepakatan bersama, sehingga kelas ya. 1 dan kelas 2 itu sama temanya, ya. temanya sama. Uh, mau beda-beda, Bu Nur, ya, ya ya tergantung itu sebenarnya di kesepakatannya ketika tim itu ya, berdiskusi, ya. tapi uh, disa disarankan tema kelas 1 dan tema kelas 4 sama, gitu Pak. Tema kelas 1 dan kelas 4 sama, bahkan. Dengan tema yang sama pelaksanaannya bisa berkolaborasi sebenarnya antara kelas 1 dan kelas 4, gitu bisa bersama-sama. Ya, Tadi misalnya kalau di tahap tahap awal ya tahap pengenalan itu uh, gurunya masing-masing. Kemudian uh, tahap kontekstual bisa bisa gurunya masing-masing. Ketika tahap aksi mungkin bisa bersama-sama begitu ketika bagaimana menyiramnya dan sebagainya itu bisa bersama-sama uh, kalau misalnya temanya itu kaitan dengan ada produk misalnya kearifan lokal kearifan lokal kemudian mengambil temanya misalnya makanan tradisional di daerah sekitar sekolah misalnya begitu daerah misalnya bikin apa nih di di daerah Gunung Putri, makanan tradisionalnya misalnya dodol, misal ini. misalnya dodol. Nah, yang kelas satu nggak usah bikin dodolnya. Kalau kelas 4, kita bisa praktekan mereka bikin dodol. Tapi kelas satu cukup melihat saja, memperhatikan kakak-kakak kelasnya membuat dodol. Tapi nanti mereka bisa menceritakan caranya membuat dodol itu kayak apa. gitu. Bukan mereka harus berproduk dengan kelas satu Kan tidak mungkin kalau kelas 1 main dengan kompor, nah, api, dan sebagainya. betul, ya. Nah, jadi, ya, boleh yang aja. yang berbeda lah, gitu, gitu. ya, ya ya gitu okay. boleh gitu ya Pak Lukman ya baik terima kasih betul betul ya. terima kasih banyak Alhamdulillah. baik ya. ada lagi Bu Titing ada yang tanya kan dibuka dulu suaranya Bu ya nah, terima silakan. kasih Busep, yang ya. saya tanyakan tadi kan sepertinya kelas 1 dengan kelas 4 ya temanya sama eh, hmm. tetapi mungkin tahap itunya berbeda ya Pak tahap kemampuan untuk mencipta apa untuk berkaryanya itu berbeda ya mungkin kalau misalnya tadi ke dalam produk eh, sepertinya tidak menghasilkan berarti anak-anak kelas satu ya yang kelas satu tidak harus menghasilkan nah, terus kalau misalnya ke dalam tanaman gitu gimana tuh Pak Yusuf misalnya apakah misalnya tumbuhannya berbeda apa dia hanya melihat saja atau boleh di diberi keaktifan untuk juga mem, apa, menanam juga dia misalnya men, menanam tanaman apa dibedakan apa gimana pak Yusuf? Mohon maaf. Oke, okay. okay, silahkan Bu Bunda dulu ya, Bunda, silahkan jawab dulu Bunda. Oke. Okay. Enggak. Uh, kalau kalau memang memungkinkan anak kelas satu bisa menanam menanam menanam pohon ya Bu ya? Uh, silahkan bisa Bu dilakukan oleh kelas 1, Artinya. Apakah dia akan me, akan menghasilkan produk atau tidak itu kita harus mengidentifikasi juga anak kelas satu itu bisa tidak membuat produk seperti kelas empat seperti tadi kalau kalau kaitan sama kompor gitu kan kelas satu kan nggak mungkin kita ngeri ya butuh sih ya jadi biarkan mereka boleh hanya melihat saja tapi ya. kalau misalnya guru yang uh, dengan tema yang lain atau misalnya kearifan lokal nah kearifan lokal yang lain itu sebentar ya sebentar ada ini Mas, simpan aja di situ mas ya, Iya, ya. Ada paket, sorry. Iya. Makasih ya. Nah tapi kalau misalnya apa namanya kira-kira si kelas satu itu bisa melakukannya misalnya bu misalnya gini di Citerup itu ada, misalnya karipan lokal masih miliknya Citerup itu ada komunitas bukan komunitas masyarakat di situ. Membuat kerajinan, membuat kerajinan keset dari kain perca Nah, di sana misalnya goalnya ke sana tuh, nanti akan, akan ke sana. Kalau kelas satu itu bisa merancang itu, ya mereka merancang itu bersama-sama dengan teman-temannya berkelompok tentunya. Tapi kalau nggak bisa, jangan dipaksakan begitu. Tapi mungkin nanti kan hasil kelas 1 dengan hasil kelas 4 akan berbeda. Nah, seperti ini itu, gitu ya Bu Ya, oke. Okay. Intinya, gini ya Bun ya, harus sesuai dengan perkembangan ya. anak dik juga ya. ya. Baik, iya. Ya. itu yang harus kita sesuaikan. Kalau memang ingin uh, siswa kelas 1 diajak untuk proyek itu, maka dampingnya ini harus lebih intens lagi tuh. Ya. <laughs> ya. Oke, okay. satu lagi oh. ya, mungkin ya. Oke, okay. Bu uh, ya. Maaf. Ini mungkin Sakan. di tahap aksinya, nanti di tahap aksinya. Uh, dijelaskan hanya untuk mengobservasi saja kali ya uh, ya, ya Nanti di itu misalnya uh, di situ aktivitasnya me me memperhatikan atau me apa ya hmm. melihat gitu ya atau mengobservasi. Kalau mengobservasi sih ikut hmm. serta ya Bu Titin ya. Ikut oh, yeah. serta uh, atau berpartisipasi aktif dalam pembuatan apa di kelas berapa gitu. Artinya di sana mereka juga bukan cuma ngeliatin, tapi mereka harus tahu nanti bagaimana caranya, begitu bisa menjelaskan. Jadi berarti ada yang harus ditulis. Soalnya harus disesuaikan dengan kemampuan siswanya seperti apa, gitu kan. Gak mungkin kelas satu kita harus samakan dengan kemampuan kelas 4, gitu. Oke, benar. Putih kayaknya harus ikut workshop ya. Nanti bisa juga nih anak-anak pas A, misalnya... Ha -ha. Misalnya nanti anak kelas membuat posternya aja menggambar, gitu nggak masalah ya Bu Ya, Penting ada ada ya, aksinya betul. di situ ya. apa apa gitu. Nanti kita akan akan bahkan bagaimana tahap aksi seperti apa itu ya konteks polisi seperti apa pelanggaran seperti apa. Mungkin Bu Titik nanti bisa WhatsApp ke saya ya. Oke baik. Ya. Uh, Oke okay, silakan. Ada lagi Bu Winda, satu lagi enggak Bu Si, si Bu. Kasih, atau Bu Amina ya terima kasih. Bu Ay Amina atau Bu Winda? Terima kasih. Silakan. Terima kasih Pak Yosef dan uh -huh. Bunda Saya mau bertanya nih Untuk kearifan lokal di kelas 4 Saya sudah mencoba Yaitu dengan uh, singkong ya Tetapi mereka dilakukan di rumah Karena ada beberapa anak Cara membuat atau mengolah singkong itu berbeda-beda Tetapi mereka dianjurkan untuk membuat Langkah awal sampai akhir Atau hasilnya di diperlihatkan, jadi dipidiokan bagaimana itu Pak? Oke, silakan dari Bunda dari singkong, tetapi berbeda-beda ada yang membuat keripik e combro nah. dan sebagainya. Oke. Mm -hmm. Silakan Bu, mangga Bun. Jadi, uh, Ibu Ay, oh Ay Aminah ya tadi saya nyebutnya Al Aminah, maaf ya Bu Ay. Iya, iya Bunda. <laughs> sudah sedang tua soalnya jadi matanya kurang. Itu awas, ya. <laughs> Mas. Cantik, Bunda, <laughs> sedang tua. Baik, Bu. Ai, uh, itu nanti itu tergantung temanya ya. Temanya apa? Kemudian mungkin di situ, kalau yang saya tangkap temanya itu mungkin kearifan lokal kemudian karena di situ banyak pohon singkong gitu kali ya Pak Yosep ya yang diambil yeah. itu dari sana betul-betul betul-betul betul, betul, kan banyak olahan-olahan jadi oh singkong itu kan bisa dibagi di apa dibuat berbagai iya kan? yeah. tidak apa-apa Bu tidak apa-apa yeah. seperti itu misalnya uh, kalau kelas satu misalnya dan kelas empat jadi atau kelas empat aja Dibagi beberapa kelompok, kemudian kelompok satu nanti olahannya apa dari singkong singkong juga sih gitu. Mungkin iya. Mungkin terkait dengan pemanfaatan tumbuhan singkong gitu kayaknya Pak Yosep ya pemanfaatan. Uh. Nah, yang mungkin seperti itu yang saya tangkap mungkin. Jadi boleh buai. Iya. Terima atas, kasih Bunda untuk pencerahannya. Terima Baik. kasih banyak. Oke. Kemudian oh. ini. Uh... Terima kasih Pak Yosep. Ya sama-sama. Oke. Nah, ini Pak Yosep ada yang tanya Bu Kom. Bu Dede hmm. ya Bu Dede Surtina untuk bentuk hmm. contoh modul PowerPoint eh untuk bentuk PPT. contoh modul bentuknya PowerPoint bisa PowerPoint bisa di Word gitu Ibu dan Bapak itu misalnya bisa aja uh. kayak Ibu dan Bapak bikin RPP gitu ya nggak usah harus takutnya gini saya kalau memang Ibu dan Bapak mampu membuat me, dengan bentuk PowerPoint silahkan dengan yang berbagai macam itu ya atau di Canva juga boleh nah, atau misalnya yang paling sederhana nih yang penting kan bukan iya. bentuk powerpoint-nya yang penting kan bukan bentuk Canvanya so, tetapi yang penting iya. adalah uh, bisa aja nah, nanti bentuknya itu misalnya pakai word nah, jadi nanti iya. itu deskripsi gitu jadi tetap di situ modul proyek penguatan pelajar Pancasila judulnya gitu kemudian iya. nanti di situ uh, topiknya apa di situ topik misalnya apa lalu temanya apa Uh, apa namanya? Eh, uh, uh, apa dimensinya? Apa elemennya? Apa begitu? Boleh, Ibu dan Bapak. Nah, jadi, mungkin saya dalam, contohkan, Bun. Nih, Bun, ini, sebentar, saya contohkan ini. nih. Nah, sebentar, okay. uh, jadi, Silakan. tidak perlu harus dalam bentuk PowerPoint atau dalam bentuk Pak Kebetulan itu. yang saya ambil dalam bentuk PowerPoint itu supaya saya gampang presentasinya, gitu maksudnya. Betul, iya, <laughs> yeah. iya. Tapi silakan Ibu dan Bapak tidak perlu belum bentuk PowerPoint. Hmm. Silakan Pak Yosef enggak contoh nah, yang lain. Nah, ini contohnya ya, Bu. Ya, Bun ya. Uh, ini dalam bentuk PDF. Ya karena hmm. kalau untuk PowerPoint mungkin takutnya nanti terlalu banyak halaman ya, begitu ya, ya kalau gitu. di. -in -out. Silakan Bapak Ibu Me hmm. yang penting yang kita buat tuh menarik gitu ya, menarik. Ya. Nah, seperti ini nih contohnya misalnya. Nah, Bapak bisa bisa dapat. sehat juga nih Bapak Ibu. Nah, dimensinya elemennya hmm. ya, ini saya rasa ini sudah, sudah lumayan bagus nih contoh dari modul project ya Bapak Ibu alih seperti apa penjelasannya seperti apa gitu Bapak Ibu. Nah, nanti kita akan akan bahas tuntas nih ya. Di peserta sudah ada 12 orang di Bu Bun nih. Nanti kita tunggu lagi nih. Baik, ya. ya baik. Oke, itu aja ya nah, karena oke. waktu juga saya stop. Ya, Silakan, oke. Bun. Uh, jadi Ibu dan Bapak tidak harus dalam bentuk powerpoint tidak harus dalam bentuk pdf misalnya mau mau ini juga boleh mau yang word saya bilang tadi kayak ibu dan bapak bikin rpp gitu loh nah, kayak gitu nah nanti pelan pelan kita nggak usah ngegas deh pelan pelan ibu dan bapak misalnya bisa uh, membuat itu dalam powerpoint begitu sudah di rpp mari masuk masukin ke powerpoint yang dasar dasar dulu begitu jadi bertahap saja, karena kan kita juga kemampuan kita tidak sama ya. Semua guru kan kemampuannya tidak sama. Tidak ada yang sama kemampuannya yang ada itu adalah beragam. begitu. Nah, yang paling penting bukan bentuknya, tetapi ada atau tidaknya modul tersebut. Supaya nanti ketika kita melaksanakan e, pembelajaran itu ada perangkat ajarnya gitu. Jadi itu kan perangkat ajar ya, ada perangkatnya. Jadi jangan... Terbebani dengan contoh-contoh yang sudah menggunakan kanva, powerpoint dan sebagainya PDF yang seperti tadi Pak Yosef ada gambar kertasnya Bu, hmm. saya mah baru coba bisa nulis aja semua <laughs> Tapi dijelasin di semua RPPN, apa-apa gitu juga Gitu ya, tidak apa-apa itu ya Pak Yusuf. Sebenarnya itu saya luar biasa. Kemudian Bapak terima kasih ya. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangannya. Mohon mudah-mudahan Bapak ibu tidak puas sehingga nanti kita masih terus bisa belajar. Insya Oh Allah kita berbagi dengan Pak Yusuf. Terima kasih. topik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bunda komariahnya. Oke, tepuk tangan dong. Jempolnya, marjempolnya. Kasih jempolnya dong. Waalaikumsalam. Halo. Berharga. keren nih. Saya berharap ya intinya bapak ibu belum puas ingin belajar lebih lanjut lagi. Nanti kita akan bimbing bapak ibu sampai bapak ibu paham ya. Oke. Okay. Tekan lagi nih baru dua orang. Saya dan bunda Komara masih membuka tiga orang lagi untuk ikut daftar. Saya okay. udah dimasukkan belum Pak? Saya sudah dimasukkan. Ibu udah wa belum? Kuting nah, belum. Nanti wa aja ya ke nomor saya ya eh uh, ya. kosong ya ada di ada kan nomor saya Bapak Ibu ya berarti ada nomornya. Iya punya saya enggak punya nomornya. Oke okay. uh, okay, saya uh, nanti saya set 08 Di grup ya oke baik baik di grup. Terima kasih uh, Bapak ya. Ibu semua. Kita minggu depan masih ada uh, webinar lagi. Kalau tiap minggu kita insya Allah kita akan gunakan uh, untuk me, apa ya membagi uh, apa yang kita sudah dapatkan kepada Bapak Ibu Jumat semua. berbagi ya Pak Yusuf. Ya, Jemaat berbagi. Nah, Tapi kalau terbaru. Bapak Ibu ingin, ingin lebih semuanya detail terbaru. lagi kita siap untuk memimpin Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu Terima kasih ya benar-benar kita semua. Eh Masih, Allah, ibu, saya ucapkan terima kasih ya. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya, untuk okay. Ibu. Ya, Masih, makasih, ya. Ibu dan terima ya. kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih okay. Bapak. Eh bye. Ditunggu ya.